Mari Lepaskan aku, lepaskan ibu, ibu minggir. Apa kau tidak waras? Apa? Apa kau sudah kehilangan akal? Apa yang akan kau lakukan? Dan dari mana kau mendapatkan itu? Berikan, berikan padaku. Hey, ini milik ayah. Jika ibu tidak menghentikanku, aku pasti sudah menghabisi mereka berdua. Apa yang harus aku lakukan padamu? Kau pikir kau bisa melarikan diri? Huh? Begini saja, sebaiknya kau habisi saja aku. Jika aku yang tiada, setidaknya aku tidak perlu melihat anakku terus masuk ke dalam penjara Lakukan, ayo habisi ibumu, ayo Lebih baik aku yang ibu, tiada, lepaskan. ayo ibu Cepat. lepaskan Ayo ibu, lakukan Lepaskan Kepalaku sakit karena melihat musuh-musuhku bahagia di rumah ini Kau bilang kepalamu sakit? Apalagi aku Dengar nak jika aku bisa sabar, maka kau juga harus sabar. Ayahmu sudah bilang kalau dia akan kembali kan? Dia pasti melakukan sesuatu. Apa yang bisa saya lakukan? Ayah di penjara saat ini. Pak, pak, pak, cepat datang, Pak. Dua napi berkelahi, sangat sulit untuk memisahkan mereka, Pak kau pukul saja mereka. Siapa mereka? Pak Akhirat dan Pak Badri. Kurang ngajar, kau tidak pantas mengancamku. Bukan ancaman. Ini tantangan. Aku akan menghabisimu di sini di hadapan mereka semua. Hei! Apakah domba bisa mengancam serigala? Kau tidak punya nyali. Awas kau. Lepaskan! Ini adalah hukum ketiga. Kau, berat, berat. Suda, suda. Ha? Hey. kau akan sudah habisi hey. ku. Sudah. Bisa kan sudah. Sudah. sudah. Hari ini aku tidak akan mengampuninya. Kalau aku mendapat hukuman berat, aku pasti akan menghabisi kau akhirat. Ah, Lepaskan. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Sampai panggil dokter, cepat ayo, Bibi. Berikan padaku, lihat ini semua adalah makanan favoritmu, kau mau? Makanlah. Urmi Urmi Ayo kemari Sarapan sudah siap Kak Kamli Kau tidak akan berikan sarapan pada Kak Puskar Karena sekarang dia sedang latihan tongkat dulu Dia berlatih setiap hari <mukur> <Salz>. Sungguh Itu, Itu Urmi Makan sarapanmu. Duduklah. Tidak, kakak. Aku tidak bisa makan. Aku merasa tidak enak badan. Nanti saja, kak. Ada apa, nak? Makan sedikit. Hei, ada apa? Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku akan makan nanti. Iya, ayo. Sedikit saja. ini eh, Tidak, kak. Tidak. Ayo. Nanti saja, kak. Aku tidak mau makan. Jika kau tidak mau makan Biar aku yang makan Aku sangat lapar hmm? <San> Lihat anak ini Apa itu? Begitu, kau meniruku ya? Kemari, ayo kemari Tidak Kau sangat nakal ya, kau mengajakku. Tidak kak Lihat, perutku <SILENCAL> <Ka? SILENCAL> duduk nih, Boli. <SILENCAL> Kau ini, Bibi, ini telepon Bu Anandi. <SILENCAL> ah, penyihir baik hati! Halo, penyihir baik hati! Apa kabar? Aku baik, aku juga. Bagaimana semuanya di sana? Apa kau senang? Iya, aku sangat senang Tapi aku merindukanmu dan rumahmu Kalau begitu cepat pulang ya, nak Iya, aku akan pulang Pertama katakan, apa nenek Buyut baik-baik saja? Dia baik-baik saja, kan? Dan paman, uh, maksudku dokter Jagdis dan bibi Gangga? Dia juga baik-baik saja kan? Kak Manu, Kak Abi dan Sifam di mana mereka? Mereka sedang bermain kan? Lihat saja. Saat aku pulang, aku akan mengalahkan mereka bertiga. Aku kan selalu menang. Nimbuli berikan porsinya. Biar aku bicara dengannya. Ayo. Salam Bu Anandi. Salam Bu Manggala. Kau sudah dengarkan? Nimboli tidak sabar untuk pulang ke sini. Ya, aku dengar, Bu. Kapan aku bisa menjemput kalian? Tidak, Bu, jangan repot-repot. Setelah pesta bayi Urumi, kami pasti akan segera pulang. Aku tutup dulu teleponnya ya. Salam. Bawa Urmi ke dalamnya. Hmm? Istirahatlah, Nak. Bibi, apa? Aku terpaksa, Kamli. Terpaksa? Lihat saja. Aku harus membuat Nimboli berpura-pura. Pura-pura bagaimana? Dengar nak kami tidak bisa tinggal di sini lagi. Aku dan Nimboli sebenarnya tidak suka tinggal di sana. Kami tidak punya pilihan lain, suka atau tidak, kami harus tinggal di sana. Dan aku harus membujuk Nimboli. Di sini kami dalam bahaya dari Harki dan Kundan. Sebenarnya rumah itu tempat yang paling aman untuk tinggal di sana. Selama kami bersama mereka, mereka harus merasa kalau Nimboli merasa bahagia hidup dengan mereka. Dengan susah payah, aku terus berusaha membujuk Nimboli. Sebenarnya, aku tidak suka membuat Nimboli berbohong. Tapi apa dayaku? Dia suka tinggal di rumah itu atau tidak Faktanya Bu Anandi adalah ibu kandungnya Jadi sudah tugasku untuk membuat mereka semakin dekat Bagaimana dokter? Dengar, mereka harus dibawa ke rumah sakit Ini sangat darurat Panggil ambulans Ya pak, ayo Di penjara saja mereka membuat masalah Pak Butuh berapa lama untuk memperbaikinya Sekitar 15 sampai 20 menit pak 20 menit Itu terlalu lama Dokter bilang mereka harus dibawa ke rumah sakit secepatnya Begini saja Borgol mereka Kita akan mengantar mereka dengan kendaraan kita league <laughs> Nah, apa kau bisa memberikan hiasan itu? Nah, apa aku bisa meminta air? Aku haus sekali Tentu saja bilang jangan masuk ke dapur aku tidak akan mendapatkan apapun pergilah ibu, apa kau pikir aku anak yang rakus paman penghias rumah dia merasa haus dia memintaku mengambil air untuknya jadi aku datang kemari untuk mengambilkan itu aku tidak mengambil makanan eh, wah ya ampun anak ini cepat marah baiklah ambilkan air untuknya Kembalilah. Kenapa kau tertawa? Anak nakal. <SILENCIO> <SILENCIO> Tapi aku begitu menyayanginya. Aku tidak pernah bisa marah padanya. udara bebas memang tidak ada duanya. Selamat, teman. Kau telah berhasil melakukan apa yang napi lain gagal melakukannya. <laughs> ya, idemu untuk mengempiskan ban ambulans sangat bagus. <laughs> Aku bersumpah, tanpa idemu itu, kita tidak akan ada di sini. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana kita ya. Tapi, kita begitu semangat Kita bertarung lebih dari yang diperlukan Tubuhku masih sakit sekarang <tuh> Hei, tidak masalah Udara kebebasan seperti ini Pasti akan bisa menyembuhkannya <tuh> Oh ya, sekarang <tuh> Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus Mengganti pakaian kita Oh ya. Setelah itu Mari kita pergi ke Jalrah Jalrah? Ya setelah polisi tahu kita melarikan diri, tempat pertama yang akan mereka selidiki pasti adalah Jalra. Lalu kemana? Dengar, kita hanya perlu hati-hati. Tapi sobat, aku harus pergi ke Jalra. Balas dendamku dimulai di sana. Dis, kau sudah kembali dari Delhi? Belum Anandi, aku belum kembali Tapi akan lebih baik jika aku cepat pulang ke rumah Maksudmu? Maksudku Anandi adalah Akhirat Singh berhasil melarikan diri dari penjara Apa? Iya Anandi Dia dan satu rekannya berhasil lari setelah melukai tiga orang polisi kita tahu betul betapa berbahayanya orang itu Tapi sekarang polisi pasti memburunya kan? Anandi, polisi akan melakukan tugasnya Tapi akhirat masih di luar sana Aku yakin kalau dia akan secepatnya pergi ke Jalra Anandi Aku menelponmu karena sebenarnya Karena Nimboli ada di Jalra Dan akhirat Dengar, Nimboli akan baik-baik saja Polisian Jalra sudah tahu kalau akhirat Singh melarikan diri dari dalam penjara. Saat dia tiba di Jalra, dia akan segera ditangkap. Tapi aku ingin kau segera menghubungi Bu Mangala dan minta dia untuk selalu mengawasi keadaan Niboli. Aku akan menelponnya sekarang. Baiklah Nandi. Bu Nandi, ada apa? Kau terlihat sangat cemas. Akhirat melarikan diri dari penjara. Apa? Tapi bagaimana bisa? Aku tidak tahu Dokter Anan. Jakis baru saja mengabarku. Bu Anandi menelpon. Baiklah, aku akan menjawabnya. Kenapa Bu Manggala tidak menjawab teleponnya? Aku harus kejar Raskarni. Bu Ani, jangan sendiri, biar aku temani, ya. Baiklah.